Ah, bila suatu saat kau dengarkan lagu ini dan aku surat tak ada lagi di sampingmu, kau akan mengerti mengapa begitu menyebaknya ku di matamu. Jika saat nanti kau telah hidup sendiri Lendun ternyata ternyata seperti harapannya Ku ada di sini Menjadi rumah yang selalu menanti ke kelak kau kan jadi orang aku yang ingin anakmu bahagia dengan hidupnya, bila bentakan kecilku, Patahkan hatimu lebih keras dari itu dunia akan Kau hari ini, kau harus kuat. Kau harus hebat, norma cacingku. Nah. Tiba waktu kau harus tentukan jalanmu Mungkin tak searah dan indah di mataku Apabila terjadi Berjanjilah kau akan selalu menjadi dirimu sendiri kelak kau akan jadi orang tua seperti aku yang ingin anakmu berkuasa atas hidupnya. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu lebih keras dari itu Dunia karena kini Ku bentuk diri. Kau hari ini kau harus kuat kau harus hebat bermatati ku suatu hari kau berarti suatu berhati, Bentakan kecilku patah hatimu lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini kau harus kuat kau harus hebat. Aku adalah Jamarida Ibumu penanya Dan kaulah puisi terindah Yang pernah tercipta Semoga belayan kasihku Lembutkan hatimu Kau harus megah Kau harus indah Kau harus ku kau harus hebat permata hatiku